Serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru yang menarik persahabat yang seputar idola kesayangan. Kabar pertama kita lihat ya, ada sebuah warga spesial dari alaman akun Instagram Leslar Entertainment. Leslar Entertainment ini mengunggah sebuah postingan tersebar. Perhatikan, ada sebuah pertanyaan di mana pertama kali tahu Leslar. Tuh, ditanya persenbaat, ya kira-kira kalian di mana nih? Pertama kali tahu dengan Leslar, dan kita lihat juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Quick survey, kapan dan dimana sih, kalian pertama kali tahu Leslar? Wow, ditanya nih persahabat ya, dan kita lihat aja di jawaban, di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan oleh para sahabat. Dari akun Family and School Leslar23 mengatakan, di OMS dong nggak pernah lupa, katanya tuh, wow... Ada juga komentar lain dari Agus Talputi Bilar OMS, tuh pertama kali di OMS persahabat ya, para fans tentu memberikan tanggapan komentarnya. Alhamdulillah persahabat, di One Man Show, Leslar, nama disematkan oleh seorang Rizky Bilar dan alhamdulillah sampai sekarang nama Leslar tetap membooming. Tetap trending, mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa-doa baik yang diberikan oleh orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga, para sahabat, kita lihat ada sebuah info dari Ibu Harsiwi Ahmad soal acara Kiss World 2022 malam terakhir, para sahabat, ya malam kedua, tepatnya malam hari ini jam 8 nanti. Akan disiarkan secara langsung di Indosiar Disimak juga untuk info yang tentu diposting oleh Ibu Siwi ya. Kiswad 2022 malam pertama tadi malam Super heboh, seru, kocak dan sangat menghibur Sudah puas belum melihat para kesayangannya Membawa pulang piala penghargaan Kiswad 2022 wow, Jangan sampai lupa nanti malam akan ada lagi malam kedua akan ada kejutan apalagi nanti malam wajib nonton Persahabati ya. Dan tentu untuk acara-acara yang akan disuguhkan malam hari ini bakal dipandu oleh artis-artis ternama. Ada T.O.C juga salah satunya Persahabati ya. Ini kesayangan warga Konoha juga nih. Pak Ocha, uaknya BBL. Mudah-mudahan malam ini acaranya lancar dan kita doakan Leslar membawa piala penghargaan walaupun tidak hadir di acara tersebut untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ini momen spesial nih persahabat ya vitamin sudah di up di channel youtube nya Papa Rizky pilar stay di jam 5 tadi persahabat ya Pak Bos jagain BBL seharian ini si cute dan sangat romantis ya Rizky pilar gendong BBL Rizky dan ditemani oleh Bunda Lesti Kejiora, masya Allah, ini kebahagiaan semangat warga Konoha yang selalu ingin terus mensupport apapun itu untuk Lesti dan Rizky Bilar. Di momen vlog Rizky Bilar ini, pemirsa yang kita lihat nih, ada sebuah momen Bapak Bilar lagi sholawatin untuk baby ya membaca sholawat buat. BBL, masya Allah, BBL anteng ketika disolawatin dan tertidur, masya Allah banget, anak baik, anak soleh, mudah-mudahan menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak yang cerdas, persahabat ya, seperti yang diinginkan kedua orang tuanya. Momen ini pun diunggah kembali persahabat oleh Agus Bilar. Ada kalimat Campsen juga yang dituliskan di postingan ini. Masya Allah saat dibacakan solawat Baby L anteng banget Semoga Abang L kelak jadi anak yang soleh ya na, Amin Kita aminkan doa-doa baiknya bersabat ya Dan kita lihat juga di postingan ini Banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan Kita lihat dari aku Nonon Askur Mozart mengatakan Amin Pas solawatnya berhenti Abang langsung respon nangis Masya Allah udah biasa ya bang. Emang ya luar biasa banget Baby L ya sudah paham sudah tahu nih kalau dibacakan solawat anteng dan terlihat solawat berhenti BBL responnya dengan nangis ya memang luar biasa nih anak soleh semoga saja dewasa nanti membanggakan kedua orang tuanya untuk berikutnya juga bersahabat ya kita lihat di sini ada sebuah vitamin bahagia Masya Allah momen ketiga Lesti Rizky Bilar berkunjung bersahabat ya, bertemu dengan Ivan Gunawan, ini sih Masya Allah banget, kebahagiaan yang kita rasakan, Alhamdulillah mudah-mudahan segala urusannya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk Leslar amin. Dan kita lihat juga bersahabat ke kabar berikutnya. Ada sebuah kabar spesial yang diunggah oleh akun Fairly, anak 23. Ini mengunggah sebuah postingan dari Ivan Gunawan. Di IG pribadinya Ivan Gunawan, ini mengunggah sebuah kalimat, ganteng, baca WhatsApp. Nama Rizky Bilar di tag ya, at Rizky @RizkyBilar. Wow, disuruh baca WhatsApp-nya Kai Igun ya, untuk Bapak Bilar tuh. Papa Bilar disuruh baca. Whatsappnya Ivan Gunawan Wow kira-kira ada apa ya persahabat ya Kejutankah atau ada sesuatu Yang tentu Wah diberikan oleh Idola kesayangan, mudah-mudahan apapun itu Kita sebagai fans sejati harus selalu Mendoakan yang terbaik harus selalu support Dan selalu memberikan Dukungan Buat Lasty dan Pris Pilar.